Kundan, kita terjebak Kundan, cepat lari Cepat, ayo cepat Semua ini gara-gara ibu Jika ibu tidak lupa membawa tas uang itu Ini tidak akan terjadi Kita akan tiada dalam kebakaran Sekarang bagaimana, Kundan? Cepat cari akal Atau kita akan tiada di sini Kita lari dari sini, cepat Cepat cari jalan Sudah beres Bagus Dino, bagus sekali Kerjamu memang sangat bagus Sebentar lagi Mereka akan terbakar jadi abu. Kamli menggalap puskar Dan anak itu Nimpoli Ayo cepat keluar dari rumah Cepat, cepat, cepat oh, terbakar, bagaimana ini? ayo cepat ayo hati-hati hati-hati ayo ayo ikut aku ayo cepat Mana hey. ayah, bukankah sudah aku suruh cepat kemari? Kami terjebak di kamar ayah. Ada sedikit yang keluar. Ayah, tolong kami. Ayah, tolong tolong ayah cepat. Tolong kami sekarang. Ayah, cepat tolong kami. Bapak Bapak <laughs> <tuh> kenapa aku merasa khawatir Ibu, ibu kenapa Ibu baik-baik saja Ada yang tidak beres Ibu merasa khawatir Akan kuambilkan minum Tunggu ya bu Menyakiti orang lain oh, <laughs> Ini kematian yang mengerikan Minum ibu Ikan, kan? Ibu tidak apa-apa Ibu Ibu istirahat saja Berbaringlah Tidak nak Ibu masih harus memasak di dapur Ibu selesaikan dulu ya Jangan ibu Tidak usah Ibu istirahat saja Faham? Ibu istirahat saja Semua akan baik-baik saja Istirahatlah bu Tak kenapa, tapi ada yang tidak beres. Semoga semua baik-baik saja. Satu keluarga terjebak di dalam rumah, api tidak bisa dipadamkan. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Jangan pak, aku tidak lihat api menjalar di pintu masuk. Di mana mana ada api. Tidak ada yang bisa selamat. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka. sedang apa dia di sana? mendadak guru terbangun dari meditasi lalu berlari menuju desa dia merasa salah satu pengikutnya dalam kesulitan maka dia kemari untuk menolong mereka tolong buka pintunya tolong buka pintunya suara gundan buka pintunya oh apalagi ayo kita bantu guru ayo yeah, cepat yeah, ayo ayo guru guru guru artinya ada orang di dalam sini. Iya, Guru. Aku mendengar suaranya. Jika ada orang berteriak, Pak. Ayo, ayo. Jika ada orang berteriak, Pak. ayo keluar keluar cepat keluar ibu dan adikku mereka ada di dalam tolong selamatkan mereka aku dan dan dua pencuri aku melihat mereka diam-diam memasuki kamar ibu aku mengunci mereka di sana mereka masih kesulitan dalam kebakaran pendeta tolong selamatkan mereka mereka di dalam kamar itu Sadar atau tidak, anak ini selalu jadi musuhku. Rasanya ingin menanyakan dia sekarang juga, tapi warga desa. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah. undang aku peraku ya aku cepat cepat tolong dia ayo cepat hati, hati. Ayo, cepat, cepat. cepat. <laughs> ayo ayo <cuman. laughs> hati, hati, hati. <laughs> Kami tidak bisa mencari jalan untuk masuk Tapi, untunglah guru datang tepat waktu Dan bisa menolong kalian semua Aku hanya melakukan semua Kata-kata dewa Dewa yang sudah mengutusku kemari Dan menunjukkan jalan Maka aku datang Para warga sudah memadamkan api tapi rumah ini tidak bisa dihuni sebelum dibersihkan. Kalian bisa menginap di rumahku? Terima kasih banyak. Tapi kami akan tetap di rumah kami. Tapi... Tidak apa-apa. Kalau ada masalah kami akan minta tolong nanti. Terima kasih banyak. Aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, guru. Let's see. Kau belum tidur? Aku tidak mengantuk Ada apa nak? Kenapa tidak mengantuk? Ibu Paman Jagdis memaafkan Orang itu dengan mudah sekali Ibu tahu kan Sedangkan orang itu Membohongi paman Ibu apakah semudah itu Kita memaafkan tidak sama sekali tidak memaafkan seseorang itu jauh lebih sulit daripada memberi hukuman untuk itu kau harus berani dan bermurah hati kau juga harus memahaminya seseorang tidak selamanya jahat karena itu tergantung pada didikan dan keadaannya kenapa kau menanyakan itu? Pak ibu bisa memaafkan aku Aku jahat pada ibu Dan Nimboli Sifam Itu tidak benar nak Itu hanya reaksimu pada semua Yang telah kau lihat Kau dengar dan kau pahami Tidak ibu Agar memisahkan ibu dari Nimboli Aku sengaja Berbuat ulah Ibu ingatkan di acara bayinya Kak Urmi Seharusnya Ibu datang bersama Nimboli Tapi Mendadak aku sakit Dan ibu jadi tidak bisa datang Ada Pak Bu Anandi Siva tidak enak badan Bu Manggala Aku tidak bisa kejar bersamamu Aku minta maaf tahu oh, Karena aku harus menjaga sifat Aku baik-baik saja bu Aku hanya berpura-pura Agar ibu tidak pergi Bersama dengan Nimboli Bu Manggala Yang telah menyuruhku Dan membuat alasan itu Ibu Bu Manggala yang menyuruh kubu, "Saat itu aku suka idenya. Aku berterima kasih padanya." Ibu, hari ini aku baru sadar, seharusnya aku tidak berbuat begitu. Aku salah, Bu. Bu Manggala yang memberimu ide. Maafkan aku, Bu Sifaham Nah, ini bukan salahmu Ibu tidak marah Jangan menyalahkan diri sendiri Kenapa Bu Manggala berbuat seperti itu? dan Kunda di dalam kamar, iya kakak Ipar Tapi Ibu Harki, kenapa Ibu menyelinap ke dalam kamar sendiri? Kenapa menyelinap? Kami hanya berjalan pelan agar tidurmu tidak terganggu Dan kau pikir kami adalah pencuri? Apa yang ibu lakukan dengan kundan di teras malam-malam begitu? Begini Kamli, setelah kematian ayahmu, aku tidak bisa tidur. Jadi aku ingin keluar untuk mencari udara segar. Ketika keluar, aku melihat kundan juga ada di luar. Dia juga merasa gelisah setelah beberapa saat aku bilang... Sampai kapan kau duduk di sini kundan. ayo tidur di dalam kamar Itu saja, dan kami mau tidur ketika Nimboli tiba-tiba mengunci kami dari luar Iya, ibu benar, seharusnya Nimboli tidak mengunci kalian Tapi ketika rumah terbakar, kenapa kalian tidak meminta tolong? Kalian tidak memanggil kami? Kau pikir kundan dan aku diam saja Kami juga berteriak-teriak, kami minta tolong tapi di luar berisik sekali, tidak ada yang dengar teriakan kami. Kami bisa apa lagi? Kami bisa selamat itu berkat guru Anan. Dia bukan hanya menjadikan kami manusia yang baik, menolong kami dari kematian dan memberi kami hidup yang baru. Benar sekali. Kita harus berterima kasih padanya. Jika bukan karena guru Anan, entah bagaimana jadinya sekarang. Kita harus meminta berkat dan mengucapkan terima kasih padanya. Iya, kundan dan aku akan menemunya besok.